Hello guys, selamat datang di channel tutorial official Nah di video kali ini saya akan membagikan tutorial yaitu Cara mengaktifkan rekam panggilan otomatis di HP Infinix Tapi sebelum lanjut kita ke pembahasannya atau tutorialnya Bagi kamu yang baru di channel tutorial official Jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official Dengan cara tekan tombol subscribe Nah sahabat ini dia cara mengaktifkan Perekam Panggilan Otomatis di HP Infinix. Bagi sahabat untuk cara mengaktifkan perekam panggilan otomatis di HP Infinix untuk langkah pertama kita masuk ke ponsel ya guys ya. Kita masuk ke ponsel kemudian jika kamu sudah masuk ke sini ada titik tiga di sebelah kanan atas ya guys ya. Kamu tekan yang ini guys. Nah di sini ada riwayat panggilan dan di sini ada aktifkan perekam panggilan otomatis nah kemudian kamu tekan saja yang ini guys aktifkan perekam panggilan otomatis nah perekam panggilan otomatis sudah aktif nah sahabat itu dia cara mengaktifkan perekam panggilan otomatis di HP infini guys nah caranya cukup mudah sekali kan nah bagi sahabat yang baru bergabung di channel tutorial official jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya juga ya guys ya Agar kamu tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel tutorial official Dan sampai jumpa lagi di video tutorial tutorial berikutnya